Ayo kita mengenal gambar Gambar apakah ini? Bayam Benar, ini bayam Kamu pintar Gambar apakah ini? Cabai Benar, ini cabai Kamu pintar Gambar apakah ini? Terong Benar, ini terong Gambar apakah ini? Jagung Benar, ini jagung Kamu pintar Gambar apakah ini? Buah naga Benar, ini buah naga Gambar apakah ini? Wortel. Benar, ini wortel. Kamu pintar. Jangan lupa di like dan subscribe ya.